What's up, Sobat Baik Hati Tangan Penerapan. Hari ini kami dari tim Pedul Sama akan membagikan paket bantuan berupa helm kepada driver Ojol yang membutuhkan paketnya seperti ini. Contoh helmnya, helmnya sangat elegan dan nyaman untuk dipakai. Dan paketnya sudah kami loading ke mobil dan kami siap-siap berangkat untuk membagikannya kepada driver Ojol. Untuk itu ikutin terus, let's go, sikat! What's up guys, jadi saat ini kami sudah sampai di lokasi pembagian dan sebentar lagi kami akan membagikan paket helm kepada para driver ojol. Para drivernya udah ada di belakang saya dan kita siap-siap untuk berbagi kepada mereka. Untuk itu let's go, sikat! Ini dalam proses pembagiannya, lagi sedang ngantri. Nah ini aku mau nanya-nanya dulu nih, mau ngajak ngobrol salah satu dari abang travel nih. Uh, bang, kalau boleh dengan abang siapa nih bang? namanya iya Sukarsa bang Sukarsa nah bang Sukarsa udah dari jam berapa nunggu di sini untuk pembagian helmnya di bang tadi uh, kan habis sholat Jumat uh, siang terlalu isi kesini jam dua lewat berapa tuh berapa hmm. nah. tuh nah. oke siap kalau boleh tahu dengan abang siapa nih bang Cecep Iswadi. Bang ya. Kecep bang Cep oke bang Cep aku menanya bang ya, Cep dari jam berapa nih uh, apa nunggu untuk pembagian helm ini, Bang? Oh, dari pagi, Bang. Sambil narik, nungguin dari pagi juga. Oh, dari pagi? Eh, kan memang ada kemarin info, kan? Jam 2 siang dikasih, kan? Okay, siap. Oke, siap. Aku kan, kalau aku mah nggak bawa ya. Aku mah bawa makanan. Tapi kan kadang kalau hujan, suka udah nggak ada gantinya. Tapi ada tambahan ini, jadi alhamdulillah lumayan. gitu. Ya, selama ini ya, Mungkin membantu ya, membantu juga. Tapi semenjak kenaikan terasa sih kenaikan BBM ini. Gitu. Jadi penghasilan berada kurang, berada kurang karena habis sama BBM. Uh, untuk kalau kayak insentif gitu, emang udah turun gara-gara pandemi dulu. Jadi uh, udah benar-benar turun drastis kalau dari insentif, karena kan nggak mungkin ada kenaikan lagi kan. Nah itu. Kadang kan orderan kita nggak selalu stabil ya, pendapatan bisa kadang naik, kadang turun, ya tergantung itu juga sih apa. Uh, sekarang musim hujan juga gitu kan, bisa jadi suka dukanya pas orderan lagi turun aja, kita keluar dari pagi sampai malam pendapatan nggak seimbang gitu bang. Ini pas saya dapat kabar dari korlap uh, KKS, semplat apa semplat keluar kapal semplat bahwa ini ada bantuan dari tangan harap perharapan saya itu girang banget pasti share di grup itu sangat terharu sekali dengan bantuan helm tersebut karena mungkin udah dipasilitasi kalau dari grab dari Gojek itu harus bayar harus bayar dipotong dengan cicilan dengan keadaan seperti ini uh, karena pendapatan keseharian kami juga tidak menentu dengan keadaan ojek online sepi nah pas mendapatkan ada bantuan seperti ini kami, yang banyak terima kasih, banyak ya. Di tangan pengharapan, sudah peduli dengan uh, apa bantuan ojek online itu mendukung sekali bagi kami. Kan, kita harus beli bensin, harus buat makan, terus mengirim uh, buat kasih ke rumah juga, gitu kan? Sedangkan kita satu hari bisa orderan, bisa dapat lima atau sepuluh orderan, itu uh, dirasa kurang, gitu kan? Kalau untuk pendapatan segitu, terima kasih banyak. Semoga uh, makin apa, makin maju terus. Ya, cukup membantu ya, karena kalau kita beli sendiri kan terasa juga, kalau namanya ojol kan pasti kan helm di atas 100000 ya jadi saya terima kasih banyak terima kasih dapat bantuan helm membantu banget Bang, kan namanya helm dari aplikasi juga kan ada masa pemakaian juga Bang, kadang kacanya udah burem, terus kadang-kadang busanya udah pada nggak enak gitu kan ketika ada pembagian helm seperti ini kan, kita bisa dipakai lagi buat kita sehari-hari kan, udah gitu bagus lagi, itulah. enak dipandang gitu ya Bang ya